selamat datang dalam pelajaran olah nafas kali ini kita belajar dari Profesor Dr John Kabat zinn ya Profesor Emeritus dari Massachusetts Medical Center University jadi Universitas yang memang juga menjadi pusat kesehatan nah teorinya lebih banyak sebenarnya metode John Capadzin ini dipakai untuk mengatasi orang-orang yang sakit secara psikologis seperti stres, ya, dan untuk mendapatkan kenyamanan. Dan kalau dalam daftar peserta atau penganutnya, pengikutnya, wah ada Dokter Muhammad Muhammad, ada Perdana Menteri Li Yu, ya, pengikutnya di seluruh dunia. Dan kalau Bapak Ibu telusuri John Capadzin, tentu kepada siapa dia belajar ya akan ketemu banyak hal yang mungkin bapak-ibu jadi bertanya-tanya kalau dia belajar sama orang yang agamanya ini ya sering saya menyatakan juga lupakan latar belakang agama ya ambil ilmunya kalau ada orang ateis tapi dia pengajar matematika yang hebat ya kita kita belajar matematikanya agamanya dia pisahkan dari uh, ilmunya ya bahkan kalau saya jangankan sama orang ateis tapi punya ilmu yang bagus sama binatang pun saya belajar ya ini halaman saya luas <lacht> yang namanya burung darah itu punya pasangan setia baik gitu ya apalagi angsa kalau induk betinanya mengeram itu dia tungguin gitu ya saya pikir eh, setia banget ya gitu jadi kepada binatang pun saya belajar nah kembali kepada John kabat -Sin, dia seorang profesor dia seorang psikiatri dia seorang dokter maka kepada siapapun dia berguru, tentu dia sudah menyaring dengan hal-hal yang ilmiah. Dan saya belajar pun juga saya saring, dan saya ajarkan kembali dengan bahasa saya. Gitu ya, supaya Bapak-Ibu juga lebih merasa nyaman, baik dengan perintah-perintah instruksinya, ya, sehingga benar-benar hanya diambil dari teknik secara esensi, ya, dilepaskan dari hal-hal yang lain. Nah, Metode olah nafas ini saya berikan istilah itu olah nafas yang lembut. Gitu ya. Kalau kemarin kan deep breath dalam, tarik nafas dalam-dalam. Ya. Atau strong breath, tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. gitu ya. Ini sedikit cerita, tadi malam saya barusan tapping. Malah saya nggak tahu kalau dia melakukan olah nafas. Ya. Tapi saya dengar cerita, dia cancer empat kali, tapi udah dua tahun, nggak pernah kambuh lagi. Bahkan hasil labnya bersih gitu. Ya udah lalu panggil deh untuk di acara saya sahabat orang sakit dia bercerita karena kesembuhannya. Waduh, habis berapa miliar karena dia di luar negeri kemonya ya. Tapi singkat cerita setahun dua tahun kambuh lagi dua tahun kambuh lagi sampai tiga kali. Yang keempat dia udah capek. Capek biaya juga udah miliaran habis untuk kemo tiga kali satu kalinya itu kan bisa sampai. Uh, delapan ronde, 16 ronde, belum lagi radiasinya, badan panas semuanya pengkak-pengkak, udah tiga kali dia pikir sembuh itu kambuh lagi, dan begitu kambuh udah stadium empat dan dia berkata, dia itu udah bilang Tuhan kalau mau ambil saya ambil ajalah Tuhan saya udah capek, capek dengan biaya, capek dengan kemo dia mengambil keputusan untuk pola hidup sehat, makan sehat, ya ditambah dengan olah nafas ya dan dia betul-betul saran dokter untuk kemo karena stadium 4 itu dia abaikan udah. Kalau saya dipanggil Tuhan panggil Tuhan dah. Kalau mati mati dah. Lalu dia lakukan itu gitu ya. Singkat cerita, membaik membaik membaik udah dua tahun lebih. Bahkan dokter sempat bilang tiga kali kemo itu mungkin bisa bikin dia mandul. Singkat cerita dia sembuh, dia sehat, dia menikah dan dia mengandung dan dia tes lagi lab ya, tubuhnya bersih dari sel-sel kanker. Ini baru tadi malam gitu ya. Wow itu dia lakukan bukan ikut belajar dari saya ya <laughs> dia lakukan itu sudah berapa tahun yang lalu bahkan sebelum saya mengenal olah nafas cuma tadi malam saya coba orang yang sembuh nah tentu saya tidak akan menjamin sembuh gitu ya secara medis saya akan salah ya karena ini ini kan bukan jalur penyembuhan tapi bagaimana meningkatkan imun membangun regenerasi sel sehingga regenerasi sel itulah yang membuat tubuh mengalami salah feeling atau sembuh terhadap dirinya sendiri nah John Kabat Sin kembali dia mengajarkan nafas yang lembut ya tarik nafas pelan-pelan ya nanti Bapak Ibu silahkan nanti ambil nafasnya karena nanti saya tidak ada instruksi tarik nafas ya nanti saya instruksi body scan jadi tarik nafasnya pelan lewat hidung keluar lewat hidung jadi beda ya dengan wibwaf ya tarik nafas hembuskan. Jadi, tarik nafas pelan-pelan sampai sekuatnya berapa berhenti. Lepaskan ya, kalau lepas biasanya nggak bisa pelan-pelan banget, tapi nggak sampai tiup itu nggak mulutnya dikunci. Malah, gunakan untuk tersenyum ya. Makanya, kalau embusin nafas, mulut nggak bisa tersenyum. Ini memang dibalik ya, orang itu kalau damai sejahtera, rasa aman tersenyum, kalau gembira tertawa. Jadi, nggak bisa dibalik semuanya gembira tanda tertawa. Enggak, kalau gembira maka tertawa. Orang tertawa bisa tetap kecewa, bisa kepahitan bisa. Wah, kurang ajar loh. Wah, rasain ya. Itu ketawa tapi hatinya jahat. Jadi yang bukan mulut tertawa obat yang manjur, tapi hati gembira obat yang manjur. Jadi sebenarnya hatinya yang penting. Tetapi dalam pelatihan hati ini kita coba untuk kita atur lewat badan. Ya. Saya sebenarnya tidak setuju dengan men sana, sano, di mana tubuh sehat, ya, jiwanya sehat, kebalik, sebenarnya kebalik, ya, dalam jiwa yang sehat, maka tubuhnya sehat, gitu ya. Nah, tapi kita bisa melakukan terapi, termasuk diantaranya terapi mulut, selama olah nafas ini mulutnya senyum senyum aja pokoknya senyum, ya. Utang belum dibayar, tagia tetangga, bikin ribut, nanti Zoom ada suara ayam bebek saya berbunyi. Senyum aja pokoknya senyum. Apapun yang terjadi senyum aja. Selama 30 menit, ya. Mulutnya tersenyum, tarik nafas lewat hidung, tarik pelan pelan, lepaskan pelan pelan. Badan tetap sama, duduk, tegak, berdiri boleh. Tidur disarankan oleh John Kabatsin untuk tidur tiduran, ya. Dengan tidur. Karena gak ada efek-efek akan ngantuk dan tertidur, ya. Ada juga beberapa, nggak banyak. Duduk dengan seperti biasa tegak, lama-lama nanti kita pasti Akabri yang duduk berdiri, postur badannya itu tegak. Dilatih terus. Nah kita tanpa sadar nanti akan dalam postur yang membuat emang orang itu sakit pinggang kan begini ya, udah umur gitu ya, pernah sakit pinggang lagi. Kita duduk mau ngambil barang di belakang mobil, ah kita melintir harusnya kan saat badan badannya muter, gitu kan saat itulah cekit ada ah, kecetit lah gitu ya yang masih muda mah nggak masalah nah makanya postur tegak itu kita duduk tegak itu juga akan melatih sikap gitu ya sikap yang sikap yang terbangun oleh posisi tubuh nah demikian juga kita sikap mulut yang senyum ambil nafas pelan pelan dalam kali ini tidak perlu sampai itu tidak harus ya tapi kalau Anda punya masalah saturasi yang rendah, ah saya mau kombinasi, Pak. Sambil body scan ya, saturasi naik gitu enggak apa-apa. Bahkan dalam kelas pelajaran ini yang saya ikuti ya, juga tidak diajarkan mengenai cek pH dan tidak disuruh beli saturasi, tidak diajarkan untuk pasang. Yang cek pH dan pasang itu adalah yang di Miracle of Bread Indonesia, ya. Wim Hof juga tidak menyuruh pasan, tapi dalam ulasan-ulasannya, Wim Hof berkata bahwa olah nafas menaikkan saturasi dan menaikkan alkali, gitu ya. Cuma saya berpikir menaikkan itu seberapa? Buktinya apa pasang alat jelas, gitu ya? Karena saya orang yang suka yang jelas-jelas, yang ilmiah-ilmiah aja dah, yang pasti-pasti aja dah, gitu ya. Yang pasti apa saturasi naik, pH-nya naik, udah itu. Soal nanti, misalnya kanker sembuh itu dampak ini kan nggak pasti juga ya, bisa iya, bisa tidak, tapi banyak kisah kan gitu kan? Jadi yang pasti ini, nah, dalam metode olah nafas yang lembut body scan ini, bahkan mau pasang saturasi boleh, tidak boleh ya. Tapi saya waktu itu... Karena saya urutan saya ini saya belajar sama metode kalau urutannya lagi sebenarnya adalah saya belajar dari Mobi dulu Miracle of Red Indonesia yang khusus diabetes. Dari situ mulai kenal istilah olah nafas. Lalu saya jelajahi dan ketemulah Wim Hof yang mirip. Lalu saya setelah itu saya baru, -baru belajar yang ini. Ya satu kelas itu ada dua ratusan orang dan lupa ini kita nggak ada ukur-ukur pH dan saturasi nggak ada pak gitu. Saya, kalau gitu, tak ukur ya. Nanti saya lapor. Wah, enggak apa-apa, Pak. Kalau Pak mau penelitian begitu, nanti hasilnya kabarin ya. Sampai gurunya aja juga enggak menyadari akan hal itu, gitu. Tapi saya udah ikut dua bulan ya selesai, dan memang tetap sama hasilnya. Saturasi naik, pH naik, tidak sedasyat, metode dasar atau metode Wim Hof. Jadi, misalnya pH nya enam, enam setengah, enam Kalau Wim Hof, bisa benar-benar dari 6 itu, jadi tujuh setengah gitu ya. Kalau 200 kali atau 100 kali, tentu dampaknya beda. Oke, Jadi, Bapak-Ibu, boleh pasang saturasi, boleh tidak. Kalau mau memonitor juga nggak apa-apa, karena kita tidak akan konsentrasi dengan jempol atau saturasi jari yang kejepit. Kita akan tarik nafas pelan-pelan, lepaskan lagi, tarik nafas pelan-pelan, lepaskan lagi, sambil body scan. Apa itu body scan? Merasakan bagian tubuh. Ya. Jadi, kita mencoba merasakan jari-jari kita kulit kita. Gitu, saya nggak rasa apa-apa, Pak. Dibayangkan, maka jangan bayangin utang yang belum dibayar. <laughs> jangan bayangin nanti sore mau ngapain. Hari ini kita hidup untuk hari ini, Kesesuan hari ini cukup lah, bahkan bukan hari ini, ketik ini cukup lah. Gitu ya, hari ini kita berdiam sejenak untuk merasakan tubuh kita. Kita terlalu sibuk hidup ini sampai nggak sempat merasakan tubuh. Nah, makanya metode WIM. John, kapan ini Saya senangnya apa? Tidak ada perintah kosongkan pikiran. Saya nggak suka terus tentang kosongkan pikiran. Gitu ya? Waduh dong, kita tidak akan mengosongkan pikiran, justru kita akan mengaktifkan otak kita, pikiran kita, kesadaran kita untuk menyadari anggota-anggota tubuh kita. Ya, kita menyadari, merasakan, denyut jantung gitu ya. Nah, memang waktu saya belajar 200 orang itu enggak ada yang merasakan gejala-gejala seperti waktu kita metode Wim ada yang gli yang pusing, gringingan gitu ya. Tapi saya baca teorinya yang saya bagikan PDF-nya itu kan juga ada tulisan bahwa nanti akan ada yang merasakan simptom-simptom seperti gringingan, kesemutan, pusing, mual, jantung berdebar gitu ya. Itu saking hati-hatinya si profesor bahkan mungkin saja dari jutaan orang yang mengikuti pelajarannya dia gitu ya ada yang muncul gejala itu tapi kalau saya waktu belajar dari 200-an orang gitu ada sih satu dua yang kayak kayak ada rasa aliran uh, apa ya dingin dingin di tangan gitu tapi ada juga yang ini kok saya pinggang saya atau jantung saya kok jadi ada kayak sakit sedikit nah bapak ibu bisa bayangin penjelasannya begini walaupun itu di tulisan juga ada dijelasin ya rasa itu sudah ada selama ini kita sibuk, kita terlalu sibuk hidup ini, sampai kita nggak pernah merasakan. Tahu-tahu ngeblak, jantungnya udah sakit, pancreasnya udah sakit, ginjalnya udah sakit, empedunya udah sakit. Kita nggak pernah merasakan. Tiba-tiba kita berhenti dari kesibukan hidup bukan mengosongkan pikiran, tapi juga suruh mengaktifkan perasaan dan kesadaran. Kita mencoba membody scan dan merasakan empedu kita, merasakan jantung kita. Kalau muncul rasa sakit, itu wajar. Terus bernafas dengan pelan-pelan karena kali ini metode ini enggak ada bahayanya, enggak ada saturasi turun. Bayangkan justru oksigen masuk di bagian yang sakit itu. Bayangkan terjadi generasi sel, boleh berdoa untuk bagian yang itu. Tuhan, sembuhkan saya untuk sakit. Tidak ada saya, apapun dimanapun rasa sakit itu muncul. Ya, kalau enggak rasa apa-apa, ya bagus. ya tapi ini sebagai peringatan, kalau sampai ada rasa, karena memang kita justru mengaktifkan rasa. Jadi, kita merasakan bagian-bagian tubuh kita, nah, tubuh ketika kita mencoba merasakan ya tenang, maka tentu rasa itu akan muncul ketika kita konsentrasi pada organ tubuh itu. Nah, apapun rasa yang muncul, nikmati, terima apa adanya. Kalau rasanya enak, tenang, kayak ada aliran dingin, mungkin dapat oksigen yang kita nggak pernah rasakan, oksigen mengalir ke situ. Tapi sekarang kita rasakan, nikmati aja nikmati. Tapi kalau rasa sakit, tahan, ya. Tetap aja dengan ambil nafas pelan-pelan ini, -pelan. nafasnya enak banget, tenang, ambil nafas, jangan takut, nanti malah badai sitokin, jangan khawatir atau stres, nanti kortisol keluar. ya Jadi kita mencoba menikmati hidup, merasakan tubuh kita, dan membawanya dalam doa itu inti dari metode yang sekarang ya dan kita akan mulai praktek